Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun anda berada Selamat malam Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia pastinya Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, Dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslor Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini, kami akan menyuguhkan vitamin, bahagia, dan khasnya informasi terbaru. Nih, persahabat sahabat, ya, ke kabar pertama kita awali dengan kabar dan info. Yang paling ditunggu banget untuk warga koroh semuanya Vlog kolaborasi di podcastnya Kang Arman Apabila persahabat ya bersama Kang Arman Ini spesial kejutan akan ditayangkan malam hari ini jam 8 malam jangan lupa Di channel YouTube-nya Kang Arman Maulana persahabat ya Ini sih luar biasa kebahagiaan yang akan kita dapatkan malam hari ini lewat channel Youtube Kang Arman Namonin lesti lahir di depan mata tuh persahabatnya sampai nangis papa bilar ini cerita di podcastnya kang Arman. Wow bikin penasaran persahabat? Langsung saja aktifkan notifikasinya persahabat ya biar nggak ketinggalan dan terlewatkan podcast kang Arman bareng dengan papa Rizky Bilar. Jangan lupa jam 8 malam ini persahabat yang akan disuguhkan vitamin bahagia dari idola kita. Kemudian persahabat disimak juga, ini momen spesial yang sangat romantis Persahabat ya, Papa Bilar, Bunda Lesti, momen saat hujan Ini dipayungi oleh Bang Boril dan Bagas Wow, sakit so banget ya Masya Allah, idola kesayangan kita Semoga sehat selalu dan tim juga mudah-mudahan selalu sehat ya Selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Masya Allah, terharu bahagia sekali ya, Papa Bilar dan Bunda Lesti dipayungi oleh Boril dan Bagas yang selalu siap siaga tuh masya Allah kemudian juga persahabat disimak juga ya diunggah ke Cica Trihandi ini mengunggah foto abang Fatih katanya banyak yang nyariin bayi ini katanya tuh yang sangat lucu dan sangat menggemaskan ini masya Allah banget ya kebahagiaan juga yang kita dapatkan dari abang Fatih yang selalu menjadi pusat perhatian ini gemoy banget tuh Abang El, Masya Allah Dan kita lihat juga bersabat di unggahan Bang Boril Mengunggah foto bareng Abang El Aduh gemes banget ya Abang Fatih Dan kita lihat nih kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, tenang aja Abang El uak jagain terus ya, kasih senyum yang terbaik ya Abang El Tuh, selalu siap ya untuk menjaga Abang Boril, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bahagia Untuk Bang Boril, amin Dan kita juga persahabat ya Salfok dengan kalimat Komentar yang diberikan Bang Adis Sky Bang Adi mengatakan Pak Dejambrut katanya Masya Allah banget tuh Abang Fatih Pak Dejambrut kata Bang Adis Sky Ini sih cute banget dan kita lihat juga Kalau Lensa Doni Ikut berkomentar di postingannya Bang Boril Aman terus baby boss kalau ada ua Boril Semangat, Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat unggahan Kak Doni yang terbaru nih Foto romantis dari Lesti dan Bilar sambil naik perahu nih persahabat Ini sih memang sweet banget ya Lesti dan Bilar Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Kak Doni. Karena nggak ada foto saya, izinkan akun saya ini upload foto pak bos dan bu bos ya guys. Wow, banyak banyak juga nggak apa-apa sih persahabat ya. Kita malah senang banget melihat kekiutan kromatisan yang selalu diperlihatkan oleh Leslar Banyak tanggapan dan komentar di postingan ini. Dari Delvina Leslar mengatakan Sering-sering upload -sering Pak Bos dan Bu Bos juga Gak apa-apa kok malah bagus tuh Setuju banget ya warga Konoha. <laughs> Makasih banget vitaminnya Kalian saduni ini sih luar biasa banget ya Kebahagiaan Di tanggal 24 Inilah kebahagiaan yang selalu kita dapatkan Persahabatnya surprise Dari Bunda Lestina Papa Bilar Kejutan di tanggal 24 Banyak sekali vitamin-vitamin Bahagia yang disuguhkan hari ini Berikutnya juga persahabat kita lihat ini foto yang sangat luar biasa juga yang diunggah oleh kak Lensa Doni. foto romantis dari Leslar, masya Allah banget ya pokoknya full vitamin hari ini disuguhkan persahabat ya masya Allah di tanggal 24 mudah-mudahan Leslar selalu bahagia dukungan juga semakin banyak dari orang-orang baik dan kita lihat juga persahabat kabar selanjutnya ini ada momen langka persahabat ya. Perhatikan terciduk bundelasi papa bilar foto berdua di perahu dan ini para sahabat ya seperti film My Heart yang dibintangi oleh Irwan Shah Wow ini luar biasa banget ya tuh Masya Allah kita lihat juga di kalimat komentar yang diberikan dari akun Dini Anscor Grill mengatakan ada kura kurangnya nggak ya kayak film My Heart katanya tuh masya Allah banget ya warga Konoha aja ini melihat postingan foto Leslar seperti film my heart Masya Allah banget ya Farel dan Rahel katanya tuh untuk Lesti dan Rizky Bilar pokoknya sulit banget ya bahagia dan bangga karena selalu disuguhkan vitamin yang sangat membuat kita semakin bahagia oleh Lesti dan Rizky Bilar doakan support dan dukung yang terbaik untuk Leslar semoga kita juga selalu sehat dan selalu bahagia Mudah-mudahan juga bersahabatnya kita semua tetap kompak dan solid mendukung karya-karya idola kita. Dan doakan Bunda Lesti menang malam hari ini di Ajang Telkomsel Award 2022. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia selanjutnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Pengin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.